Atau, perkenalkan nama selesai A kelas 11 CPS dari SMA Muhammadiyah Satu Senang Akung Disini akan menambahkan materi pegawai yaitu tentang viral Usaha Kerajinan dari Limba Berbentuk bang Datar Yang dimaksud dengan Limba Bangun Datar ialah Limba yang berbentuk bangun datar seperti Limba, segitiga dan lingkaran. Contoh Limba Bangun Datar diantaranya Kadus, kertas Plastik, Bumbu Semen, dan lain-lain Limbah organik adalah limbah yang masih bisa diuraikan kembali oleh mikroorganisme, contoh limbah organik antara lain, dedaunan, kulit telur, kulit pohon, kotoran hewan, kotoran manusia, sisa sayuran. Limbah organik ialah limbah yang sukar bahkan cenderung tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme pengurai, contohnya plastik, ban kendaraan, baterai, kaca, besi, gabus, kaleng, handphone, dan sepeda motor. Setelah mempelajari tentang limbah, diharapkan anak-anak lalu dapat memanfaatkan bangun datar untuk dijadikan produk kerajinan tangannya menarik maupun unik sehingga memiliki nilai jual tinggi dan menggambarkan jiwa kewirausahaan perencanaan usaha kerajinan dari bahan Limbah berbentuk bangun datar yang pertama yaitu ide peluang usaha meliputi penetapan kelayakan usaha analisis kelayakan finansial membedakan persaingan yang kedua yaitu sumber daya yang dibutuhkan meliputi manusia, uang, fisik, teknologi, metode, pasar Yang ketiga yaitu perencanaan administrasi usaha Meliputi perizinan usaha, surat menyurat, percatatan transaksi barang dan jasa, percatatan transaksi keuangan, pajak Yang keempat yaitu perencanaan pemasaran usaha meliputi memahami seni jual, menetapkan harga jual, menganalisis kepuasan pelanggan, promosi. Dan ada beberapa contoh-contoh limbah berbentuk panggung dan produk-produk kerajinan -produk yang dihasilkan sebagai berikut. Cukup sekian pembacaan saya, maaf, saya akhirnya,